Bagus Tapi sukses tebar di depan Shin Taeyong. Penyerang yang utrah Bagus Tapi berhasil menjawab kepercayaan pelatih Shin Taeyong yang menanggilnya Setignas Indonesia U23. Bagus untuk kali pertama masuk dalam daftar panggil Shin Taeyong. Kemudian berusia 19 tahun itu langsung dipercaya panting sebagai starter. Dalam kesempatan pertamanya di timnas Indonesia U23, Akohan Tayo, Dia dituat di lini depan bersama penyerang Kira Persikabo. Hanis Kajara. Di laga ini timnas Indonesia U23 tertinggal lebih dulu. Tuan Rumah berhasil membawa Gawang Hernando Arisutariadi melalui gol yang dicetak oleh Mabat Pesterpeni pada menit ke-5. Timnas Indonesia U23 merespons ketinggalan dari Tajikistan dengan baik. Tim Garuda Muda bisa mencetak gol penyaman kedudukan melalui gol dari tendangan luar Kota Pumati yang dicetak oleh Hani Sagara pada menit ke-35. Goal Hamis tercipta berkat kerja sama tim yang arti. Bagus Kaffi yang bergerak di sisi kanan memberikan umpan kepada Hamis yang dengan tenang mengelabui satu pemain Tajikistan sebelum mencetak gol. Setelah jadi aktor dari gol Hamis, Bagus Kaffi turut menempatkan namanya di papan skor pada menit ke-63. Bagus mencetak gol lewat tendangan akurat yang bersarang ke pojok kanan gawang lawan. Gol kedua timnas U23 itu bermula dari umpan progresif Asnawi Mantualan ke arah bagus mantan pemain dari putra itu lantas mengirimkan umpan ke witan serainan yang bergerak melebar di sisi sayap bagus kemudian bergerak secara ke penalti Tajikistan saat bola dikuasai witan witan lantas memberikan umpan arah bagus yang bisa lepas dari kawalan pemain lawan dan diakhiri dengan tembakan akurat yang membuat skor menjadi 2 satu catatan satu gol dan satu assist itu jadi bukti yang diperlihatkan bagus khasi kepada chintaio. Bersama adik itu, bukan tidak mungkin akan membuat bagus kafe jadi andalan Timnas U-23 di lini depan saat bersua Australia-U-23. Meski menang, masih ada evaluasi untuk Timnas U-23. Seusai laga, pelatih Shintayang mengatakan bahwa para pemain telah bekerja keras demi meraih kemenangan Yang menyebut meski tertinggal terlebih dahulu, ini bisa membalikkan keadaan menjadi dua satu, Dan perkembangannya kelihatan sangat baik Kalau melihat, karena ini uji coba pertama, jadi para pemain ada yang merasa grogi lagi pada pertandingan ini kita menggunakan lapangan sintetis dan memang beda lingkungan seperti makanan dan cuaca. Jadi memang masih dalam proses adaptasi, kata Shintayong. Pada pertandingan ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa ada beberapa evaluasi yang masih menjadi pekerjaan rumah garuda dan muda, terutama dalam sektor pertahanan. Kami akan terus perbaiki kekurangan dari tim ini. Semoga dilaga uji coba selanjutnya. Dapat lebih baik lagi, dan puncaknya saat lawan Australia mendapatkan performa terbaik. Pada pertandingan ini juga kami tekankan pemain untuk bermain fair play. Jadi tidak boleh terpancing emosi dan menghargai pemain lawan. Imbuh pelatih berusia 52 tahun tersebut. Indonesia akan melawan Australia pada 27 dan 30 Oktober mendatang di stadion yang sama. menjadi kunci sukses timnas U23 Pembangkan Tajikistan. Hanif Sagara Putra mengatakan bahwa dirinya sangat senang dapat mencetak satu gol pada laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan Tajikistan. Kemenangan garuda muda ini menjadi medal bagus dan semakin meningkatkan kepercayaan diri. Alhamdulillah, hari ini kami mampu meraih kemenangan pada laga uji coba dan dapat menonton tim dengan mencetak gol Namun masih banyak yang harus diperbaiki pada saya dan pemain-pemain lainnya Apalagi kami terus beradaptasi dengan cuaca dingin Tajikistan dan lapangan sintetis Kata saudara. Pemain asal klub Kira Persikabu ini Menyatakan bahwa saat tertinggal 0-1 terlebih dahulu ia dan teman-teman cepat bangkit serta kerja keras demi asa meraih kemenangan Ia menyebut kebersamaan, komunikasi dan tantang menyerah menjadi kunci sukses kemenangan hari ini Saat tertinggal, kami makin termotivasi untuk membalas dan membalikkan keadaan Pelatih Shintayun juga berpesan agar terus bermain dengan penuh semangat, kerja keras, kurangi kesalahan dan jangan takut membuat kesalahan Ketampakan semua pemain menjadi poin penting di laga ini tambahnya. Selanjutnya Garuda Muda akan kembali melakukan laga uji coba melawan Metal pada Jumat 22 Oktober mendatang di Hirsale Central Stadium. Untuk kualifikasi Piala Asia 2023 berubah Timnas Indonesia cuma perlu main tiga kali. Konfederasi Sepak Bola Asia telah menetapkan bahwa pelaksanaan kualifikasi Piala Asia 2023 akan digelar dalam format single round robin di tempat terpusat. Kualifikasi Piala Asia 2023 sempat memicu kontroversi di antara negara-negara peserta, pasalnya. ASC semula bersikeras mengurnamen tersebut dalam format kandang-kandang. Namun hal tersebut tentu akan sulit dilakukan mengingat situasi pandemi COVID-19 yang belum memiliki tanda-tanda jelas, Kapan akan membaik. Perubahan itu dilakukan oleh Komite Eksekutif ASC, usai mempertimbangkan tantangan pandemi COVID-19, serta mengutamakan keselamatan seluruh stakeholder yang terlibat. Setelah rilis di laman resmi AFC menetapkan jika pihaknya akan menghapus format kandang-kandang dalam kualifikasi Piala Asia 2023. Turnamen ini lantas akan digelar dengan format single round robin alias hanya menggelar satu pertandingan untuk pertemuan setiap tim dengan tempat terpusat. Adapun tiga 3 pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 dari masing-masing grup akan dilaksanakan pada 8, 11, dan 14 Juni 2022. Untuk lokasinya, AFC akan memberikan kesempatan bagi setiap negara peserta mengajukan diri sebagai tuan rumah. Dalam proses pemilihan tuan rumah kualifikasi Piala Asia 2023 nantinya, AFC juga akan menerapkan sejumlah syarat ketat. Sementara putaran final Piala Asia 2023 akan tetap digelar di China pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023.